dan caranya biasanya ini diketok dulu sampai penyok-penyok biar nantinya bisa didempul, ditambah dempul tapi ini karena purgunya sedikit jadi coba lagi aja cara-caranya sedikit dulu Masih di tanah, lagi. <tongue> Tanah lagi, untuk medianya usahakan diemplas dulu, ya biar jauh ada minyak atau bekas bensinnya kasih melebar aja <tuh> habis, nih, habis nih. ini habis ini di warungnya nggak ada nih ya untuk penambah enggak apa apalah Yang penting dasarnya udah pakai yang epotek. Ini polku cuman yang 3000. Ini bisa diaplikasikan di tangki motor juga. tanahnya harus yang halus ya biar meresap porgo lagi Kuburi lagi, tanah lagi. Hmm. <tuh> <tuh> buri lagi dijamin dah pokoknya ini pasti bakalan kuat karena ini udah uji coba untuk kesekian sekian kalinya dan alhamdulillah nggak pernah terjadi kebocoran lagi Tapi kalau tadinya dipenyokin dulu Ininya ditakol ya Ditakol-takol Biar kentob Ini biasa didempul Cuman powder-nya harus Banyak lah Kalau ini polgulunya sedikit Jadi ya Biar enggak bolongnya tadi nambah gede lagi Yang bekas plastik setelnya Jadi Enggak dipenyokin dulu usahakan melebar ya melebar ke samping biar merembesnya masih banyak penghalangnya kalau seandainya rembes pun masih titik masih banyak kesininya masih ada pertahanan diusahakan melebar ya Kita tutup pakai cat hmm. Ini sudah kita coba dibalik Apa masih bocor apa tidaknya nah. nah Alhamdulillah nggak ada bocor lagi Ini tinggi ada bensinnya ya Sekitar 3 liter lah 3 liter ada bensinnya ini Ini nampak nampak jelas terlihat bekasnya, tapi karena ini di bawah, jadi nggak didempul ya. Nggak terlalu nampak lah terlalu kelihatan. Yang punya juga katanya nggak apa-apa, nggak rapi juga di bawah ini. Jadi kita yang penting nggak bocor aja. Ini jamin nggak bocor ya tunggu tutorial yang lainnya siapa tahu membantu bagi yang belum tahu jangan lupa subscribe-nya ya biar tutorial yang lainnya bisa kalian pantau terima kasih semoga bermanfaat